Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah melanjutkan tutorial bagaimana cara kita mendapatkan domain desa.id langkah yang pertama setelah kita melakukan permohonan akun pengguna layanan kominfo kemudian disetujui melalui notifikasi email dengan teks seperti ini selanjutnya silahkan klik saja melalui email Nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke e-top login. Masukkan nama pengguna sesuai dengan kemarin yang kita ajukan melalui akun pengguna layanan. Kemudian passwordnya selanjutnya kita klik login. Ini adalah tampilan untuk dashboard pengguna. Ada nama kita, email dan ada beberapa menu yang ada di sini. Langkah selanjutnya adalah kita mengajukan permohonan akun email goid alias nama kita @desa.mail.go.id. Ya. Target dari tutorial ini adalah bagaimana kita mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa sekali dari Kementerian Kominfo yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation atau yang disebut sebagai New CDK. Tampilannya seperti ini teman-teman. Dan nantinya kita akan lanjutkan bagaimana kita melakukan suatu optimasi kaitannya dengan informasi yang disediakan oleh kita. Tentunya di sini adalah tentang informasi publik yang harus disebarluaskan ke masyarakat luas. Baik kembali ke dashboard. Kita klik untuk permintaan baru. Silahkan teman-teman pilih untuk yang layanan pemerintah desa. Kemudian di sini klik akun dan akses aplikasi. Yang ini tetap 13 unit kerjanya kita pilih. Layanan, kemudian judul di sini. Teman-teman silahkan tulis seperti ini. Jangan lupa kasih judul dan keterangannya. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik kontak. Nah kontaknya kita tambahkan di sini. Kemudian ada nama banyak kontak ya. Tapi di sini kita akan melihat sesuai dengan nama kontak yang sudah kita ajukan kemarin. Kita centang kemudian kita kirim ya. Selanjutnya silahkan teman-teman kita masukkan lampiran. Sekali lagi untuk mendapatkan email desa.mile.go.id syaratnya adalah foto KTP atau scan. Kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan sebagai KAUR. silahkan masukkan di sini. Setelah kedua file kita masukkan, silahkan kita kirim klik. Hasilnya adalah seperti ini.